dataran abstrak nah, ya, kalau, ya, ya, kalau punya, Karena, saya kalau saya seperti Jokowi saya senang iya. daripada Bung seperti Prabowo enggak oh maksudnya uh -uh. you senang seperti Jokowi itu yeah. oke dia apa -apa. baik dia cerdas dia pintar dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo angku kenapa begitu angku menganggap orang lain bodoh Selalu menyebutkan "dungu" buat orang lain, siapa? yang menjadi hakim buat kepencaran orang lain. Bayi buruk yang kita sampaikan, trato ini ya, bung harogansih ciri khas baik. kaum intelektual. Bang selalu hadian. membuka kebenaran dari pihak baik. manapun. Ke Berikan dosa kita, sebutkan di channel Argumentasi yo, orang bilang "bodoh, dungu, dan sebagainya. itu kan kebiasaan bung tuh, okay. dan bung senang dengan cara seperti itu." Okay. Silakan, bung senang menghakimi orang lain, bodoh, dungu, dan sebagainya. Kalau udah selesai, saya undang.